serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhanya seputar Leslor tentunya. Baiklah para sahabat Leslor dimanapun kalian berada menemani santai bagi kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kesayangan kita ke kabar pertama persahabat ya perhatikan di sini ada ungan spesial semalam ya tentu setelah dari lokasi syuting kakak bilar dan dedek lesti kejora lanjut dinner bersama wanita-wanita hebat salah satunya ada katil santi yang selalu support dedek lesti dan kakak bilar ya Masya Allah banget nih luar biasa mudah-mudahan selalu bahagia dan selalu banyak dukungan dari orang-orang baik dan orang-orang hebat untuk rumah tangga Dede Lesti dan kakak Bilar selain ditemani oleh wanita-wanita cantik dan hebat Kakak Bilar dan dedek Lesti pun ditemani oleh sang ayah tercinta nih. Papa Daniel persahabatnya yang selalu siap siaga menjaga support terus nih. Masya Allah banget nih, langsung acungkan jempol dua nih. <gerti> Cute banget yang mudah-mudahan bahagia selalu pokoknya untuk Leslar. Dan mudah-mudahan ada kejutan bahagia persahabatnya untuk kita semua para fans. Ada kalimat kesel juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Dinner bareng wanita-wanita hebat dan cantik-cantik nih Kecuali papa saya, katanya tuh ya <guluh> Ini dituliskan oleh kakak bilang di laman akun Instagram pribadinya Dan direpost kembali oleh akun sendal putih underscore Bilar Banyak sekali tanggapan, banyak sekali respon dari para sahabat Leslar Ya, nih dari akun Instagram Mamazam85 mengatakan berharap uangnya berdua dah ditunggu dari tadi, takutnya ditunggu nggak keluar-keluar malah cuma buka mainan buat Leslar Junior. <guluh> Luar biasa banget persahabat ya berikutnya komentar lain diberikan dari akun Instagram. Dan setelah mengatakan Mungkin tim lagi lembur kerja episode CIL buat minggu katanya tuh Mudah-mudahan saja Selalu diberikan kesehatan pokoknya untuk idola kesayangan kita Dan kita lihat juga persahabatnya ya Di unggahan IGSnya Kak Tio Santi nih Masya Allah banget ya Momen ketika... Dinner bareng Dedek Lesti dan kakak Bilar nih Kita salvok sama kalimat caption yang dituliskan oleh Katia Santi Final dinner together with Rizky Bilar Lesti kejorat, anak baik, kesayangan, humble, love Masya Allah bangga persahabat ya Men luar biasa dukungan doa terbaik dari orang-orang baik juga Semakin banyak mudah-mudahan Lestlar selalu diberikan kebahagiaan dan selalu banyak orang yang mensupport mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga, idola kita, Lesti dan Pilar. Dan untuk berikutnya juga persahabat ya Kita lihat di sini ada info nih dari kakak Bilar ketika mau tentunya OTW dari lokasi syuting ya Ini diwawancara persahabat ya Dan menyampaikan kakak Bilar jangan sampai lupa kita semua Untuk memvoting mendukung di acara infotainment world 2021 persahabat ya Diunggah kembali oleh akun Leslar Lovers Underscore Official di sini tentu banyak sekali caranya Jangan sampai lupa guys, dukung Rizky Bilar di Infotainment Award Best Couple Leslar SMS Ketik IA spasi A3 kirim ke 97288 Itu cara untuk mendukung Best Couple Lesti dan Bilar ya, Untuk mendukung kakak Bilar di nominasi Celebrity of the Year Dengan cara SMS ketik IA K5 Kirim ke 97288 Dan tentu yang terakhir Kita dukung juga Kakak Bilar Dalam nominasi most charming male Celebrity Caranya Ketik as spasi I5 Kirim ke 97288 Dan like di sosmed SCTV Instagram, Twitter, Facebook Dan aplikasi video Tetap semangat, dukung, kompak terus Mendukung mudah-mudahan Kakak Bilar dan dede DDLST Mendapatkan penghargaan di acara infotainment World 2021, dan ke kabar berikutnya juga, persahabatnya. Ternyata para ya, di sini sini ada momen spesial juga yang kita dapatkan ya Dede Elasti langsung diserbu wartawan nih Untuk dimintai keterangannya para sahabat, ya Masya Allah banget nih tentu Kita semakin salut kepada penjagaan yang ketat dari Bang Buril Kakak Bilar dan Bang Adlin tentunya para sahabat, Yang selalu sigap Yang selalu siaga, mendampingi, menjaga Dede Elasti kejoram Makin salut makin bahagia ya mudah-mudahan selalu sehat pokoknya untuk keluarga tim dan tentunya semua kerabat persahabat ya mudah-mudahan selalu sehat dan selalu bahagia dan selanjutnya juga kita lihat persahabat di sini ada kabar membanggakan untuk kita semua nih diunggah oleh akun Leslan Love Underscore ada sebuah kabar bahagia bahwa Rizky Milan untuk lagu pemimpinmu ini juara satu di Chart Ganas masya Allah banget kabar membanggakan yang tentunya kita dapatkan di Chart Ganas kakak Milan ini di posisi pertama dengan lagu pemimpinmu dan di posisi kedua ada Rizky Febian dan Ziva Magnolia. Dengan lagunya telukis indah, persahabat ya masya Allah nih kakak Milan memang luar biasa. Selalu dukung, selalu support karya-karya terbaik dari idola kita, persahabat yang mudah-mudahan selalu sukses dan selalu bahagia. Berikutnya persahabat ada info bahagia juga dari Antv nih. Kita lihat di akun Instagram Antv. Di sini mengunggah sebuah kabar spesial bahagia juga ya bahwa. Tentunya acara sahurnya Facebookers ini masuk nominasi di acara Indonesian Television Award 2021 ini juga nih persahabat ya, yang mana tentunya ini nominasinya adalah kategori program Ramadan non drama terpopuler, persahabat ya, masya Allah ada kakak Billar juga persahabat di acara tersebut, wajib juga kita dukung ya, mudah-mudahan acara sahurnya Facebookers bisa mendapatkan penghargaan. Dukung, support, dan doakan yang terbaik, persahabat ya Dan untuk kabar berikutnya, ternyata persahabat kalian mendapatkan kejutan lagi Setelah dinner bareng bersama wanita-wanita hebat, kakak Bilar ini gak ada capeknya, persahabat ya Langsung bermain sepak bola bersama tim nih, wow, luar biasa banget ya <laughs>